Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Pasti warga Konoha merindukan sekali ini vitamin let seluruh persahabat Ya sama banget ya bahwa Min juga selalu menantikan Selalu menunggu asupan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Hanya bisa mendoakan yang terbaik Mudah-mudahan idola kesayangan selalu diberikan kesehatan Selalu bahagia Rumah tangganya rukun Sakinah mawaddah warahmah dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Doa-doa baik selalu kita berikan untuk Leslar Family. Selanjutnya persahabat disimak juga ada postingan dari Kak Nova 4 jam yang lalu mengunggah potret kebersamaan BBL bersama Oma Rosmala Dewi dan Opa Daniel. Masya Allah banget persahabat. Ternyata Oma dan Opa lagi kangen dengan Abang L. Kita juga sama bersahabat ya Sangat-sangat merindukan sekali Dengan Abang L Yang makin ganteng, makin keren Makin saleh, Masya Allah luar biasa Pokoknya Abang L Selalu menjadi kebahagiaan Bagi keluarga dan banyak orang Kita simak kalimat caption Yang ditulis oleh Kanova Oma-opa kangen Abang L Katanya tuh, hingga langsung dikomentari Oleh Papa B Papa Bilar memberikan love hitam di pangstingan kanova Masya Allah keluarga yang sangat bahagia di kolom komentar pun tentunya banyak juga tanggapan komentar yang diberikan dari para fans ya kita lihat dari akun apartemen Bintaro buat dede Masya Allah sehat-sehat semuanya Oma opa Abang dan kanova beserta keluarga Amin ada juga tanggapan lain persahabat dari akun Instagram volinaster Masya Allah tabarakallah Sehat-sehat semua, Lesnar family dan keluarga besar Semoga semuanya senantiasa diberikan keberkahan dan kebahagiaan dunia wal akhirat Abang Fatih penyejuk dan penyemangat semua keluarga besar Lumbu besar jadi orang hebat dan bermanfaat buat sesama ya Abang Amin ya Allah Begitu banyak doa, doa baik yang diberikan untuk Abang El dan keluarga besar Lesnar Mudah-mudahan doa baik dari kalian selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali ke yang mendoakan. Kemudian juga persahabat kita simak di kalimat komentar Yanti Manix dua puluh Di situ mengatakan, MashAllah, tabarakallah, sehat-sehat selalu semuanya, Ibu Kanova, sekeluarga, Fatih seharian gak muncul, kemana aja sayang, semoga Allah memperkahi keluarga Kanova. Ibu Rose dan kita semua dengan kesuksesan, kesehatan, kebahagiaan, kesabaran, dan kekuatan. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu banyak doa-doa baik, mudah-mudahan kita juga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, segala urusan apapun selalu dimudahkan. Amin. Berikutnya, bersama disimak juga kali ini ada tentunya statement penyampaian dari salah satu peramal persahabat biasanya peramal memang meramal yang tidak baik tentang Leslar kali ini persahabat peramal ada salah satu nih persahabat ya ini meramal dengan kebaikan banget persahabat ya tentunya memang kita jangan mempercayai seorang peramal tapi kalau untuk berkata baik kita doakan dan kita aminkan saja mudah-mudahan doa-doa baik bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Ini peramal yang mantap dan bagus Katanya Momen ini pun donggah kembali oleh akun Bilar Ngintip Dede Kita lihat kalimat caption yang ditulis Gak percaya ramalan Tapi jujur jarang-jarang Lihat ngeramal yang bagus-bagus Leslar Tapi apapun yang baik kita aminkan Support terus untuk Leslar family kita lihat juga persahabat ya. Di sini banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Nur Cahaya 2525. Itu namanya bukan ramalan min, tapi tebakan. Karena sudah lihat banyak orang-orang yang up kerjasama dengan Leslar, jadinya dia menyimpulkan sendiri begitu kira-kira. Itu tanggapan ya dari beberapa fans. Kita lihat juga persahabat ada tanggapan dari Minyu Una Pas kasus kemarin banyak bermunculan peramal Pakar-pakar saya nggak berani tonton Saya cuma berani tonton wawancara orang ini dan vlog Mbak Mijan Karena pada saat itu komentar dia yang masuk akal Yang lain gadis gadi semua Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Mujisi satu mengatakan ya percaya mental pekerja keras tuh otak nggak mau stagnan Jalan terus bagaimana mengembangkan hidup Beda sama tukang gosip yang dicari celah untuk menjatuhin orang Hadilnya juga beda, yang mental positif dengan mental negatif. Maju terus, kakak dedek jangan toleh yang busuk-busuk, tinggalkan berlari jauh. Mereka akan ke pontal-pontal. Untuk Leslar, tetap optimis, tetap semangat, mudah-mudahan bangkit dengan semangat yang baru. Kita yakin Leslar Entertainment akan bangkit, apalagi kita melihat. Leslar Entertainment, Rizky Bilar, dan Lesti Kejora bersahabat. Ya, ucapan selamat dari Bunda Lesti, Papa Bidang Leslar Entertainment, terpampang nyata. Ini karangan bunga, ucapan selamat dan sukses persahabat atas tentunya dibukanya. Kristal Klinik, wow, ini luar biasa banget persahabat Kita yakin bahwa Leslar Entertainment akan...